Ya tanya jawab waktu praktek bersama pagi hari saya latihan bimbo satu saturasi kok malah turun salahnya di mana untuk pemula apakah itu normal? Oke yang pertama soal saturasi adalah oksigen dalam darah selama ini kalau kita ke dokter dicek saturasi itu oximeter eh, dipasang ya. Terus ditunggu sebentar, kita tekanlah 98, catat, ada, matikan. Itu paling loh ya, satu menit kan. Tiba-tiba dalam kelas-kelas olah nafas kita beli oximeter, lalu kita pasang 5 menit, 10 menit, 30 menit. Nah sekarang coba, yang pertama ya coba ya, nggak usah olah nafas. Ya, nggak usah olah nafas, tapi oximeter dipasang. Ya, dipasang ada orang yang selama ini enggak tahu kalau dirinya itu adalah saturasinya itu fluktuatif. Jadi 98, 95, turun 92, naik 98. Siapa mereka? Kebanyakan orang juga yang aritmia atau denyut jantung tidak teratur. Maka coba perhatikan, enggak usah pakai olah nafas, biasa saja gitu ya, pasang oksimeter. Lalu perhatikan selain saturasinya, perhatikan denyut jantungnya duduk-duduk 80, duduk 90, duduk-duduk 82, duduk 96. Nah, itu berarti kan jantungnya ini enggak teratur. Harusnya kan teratur. Kalau 80, ya 80. Kecuali loh ya. bangun tidur itu biasanya 60-70. Kita mulai ngomong begini 80, kita jalan 90-100, sampai 100, jalan cepat 110, lari 120-130, lari kenceng 140. Itu jantung ya begitu normal memang. Kalau kita lari, butuh energi lebih banyak, butuh sel-sel butuh oksigen, maka jantung pompa lebih kencang. Tapi kalau kita tuh aktivitasnya stabil, duduk, baca buku, tenang, katakan 80. Oke, coba sekarang pasang saturasinya, liatin aja, 5 menit, 10 menit. Nggak usah ngapa-ngapain. Kalau memang fluktuatif, jadi selama ini itu kita nggak sadar karena walaupun sering ke dokter sering check up kan dicek cetuk dicek dicatat udah dimatikan alatnya ya kan? Nah maka yang bertanya ini bisa-bisa memang sebenarnya selama ini saturasinya fluktuatif justru itu akan sembuh dengan olah nafas. ya olah nafas yang mana sekali lagi kalau bagi saya olah nafas itu satu kesatuan dari limbo satu limbo dua limbo satu ini parasimpatetik jadi ngantuknya luar biasa ya walaupun denyut jantung naik sedikit kalau whiskey breathing nggak ngantuk-ngantuk banget tapi juga denyut jantungnya nggak naik-naik banget bahkan malah bisa cenderung bukan naik turun makanya modul yang olah nafas untuk darah tinggi yang diajarkan whiskey breathing ya tarik 4 buang 8, tarik 3, buang 6 lalu tekanan darahnya turun-turun-turun dalam 5 menit aja ada pasang oximeter lihat tekanan darah whiskey breathing tekanannya turun ya nah Walaupun tekanannya turun, berarti kan dia tekanan apa namanya ah, bukan tekanan ya uh, jumlah jantung jantung. Tapi dalam olah nafas darah tinggi, kan kemarin saya pun saya cek dulu tekanan darah saya berapa. Sengaja saya minum kopi dulu, ya lalu agak jalan, ya lalu satu uh, tekanan darah 136. Begitu olah napas disiplin, turun 117, tujuh ya teman-teman yang darah tinggi juga praktek turun 15 belas sampai dua puluh poin. Nah, Kembali ke saturasi. Jadi, saturasi turun itu fluktuatif. Bisa, karena memang selama ini fluktuatif. Maka dengan latihan olah nafas, dari Wim Hof, nanti Whiskey breading, Water, water Breathing, ya, Serial 4, dan seterusnya, nanti pasti nafasnya tenang, teratur, otomatis, saturasinya stabil. Dan stabilnya tuh paling kalau, kalau fluktuatif. Itu misalnya gini. Olah nafas saya 100, nanti turun-turun 98, 97 paling bawah, Ya nanti naik lagi 98 delapan, olah nafas sebentar 100 Saya dulu sembilan lima sembilan empat, olah napas sembilan <laughs> enam dan turun lagi sembilan empat gitu ya. Tapi sekarang, nah ya toh fluktuatifnya itu gak mungkin orang stabil terus gitu ya kecuali orang yang betul-betul sehat, anak kecil, nggak punya utang, nggak punya tagihan, nggak punya pikiran jelek, nggak punya buru-buru, nggak -buru, punya tugas, nggak punya deadline, nggak ditunggu orang lain. Ya udah itu enak banget tuh ya. Saya punya anak nomor tiga, udah gede sih udah lulus kuliah udah kerja malah kalau di mobil itu dua menit tidur gampangnya tidur itu tak pasti oximeter ya 100 nggak pakai olah nafas bentk 100 stabil ya 100 Gak alam lagi lagi 100 lagi gitu ya Aduh hatinya tenang banget itu anak gitu ya gampang tidur gampang ketawa tapi juga dia olahraganya panjat tebing, diving, dia buang tai, dia gym, ya udah nggak pakai olah nafas, 100. Ya, tapi tetap olah nafas dibutuhkan kan? Olah nafas bukan cuma saturasi, ya interleukin, interleukin gimana? Pegel-pegel, gimana linunya, gimana itu kan karena kurang interlekin. ya jumlah sel darahnya gimana? Nah, itu kan dengan olah nafas timbul, itu bukan cuma saturasi dan denyut jantung, ya sel darahnya naik, ya mencapai normal. Oke, selanjutnya lagi. Saya kanker paru-paru kena batuk, tidak hilang-hilang. Oke, tadi saya bacanya kurang lengkap ya, kanker paru-paru. Makanya ada kankernya itu ya. Nah, segala obat dan herbal sudah diminum. Kalau sudah segala obat, ya sudah. Sekarang berarti coba yang tanpa obat dengan siapa ya? Dengan Tuhan, dengan makan sehat. Yang ini kan ada CE, ada kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru, ikuti pola makan kanker yang modul. 20 ya. puluh 22 23 24 25 ya. Itu kan banyak sekali modul-modul mengenai makan kanker ya. Kalau kita ada kanker ya pola makannya, jadi pola hidup sehat ya dalam kesembuhan pola hidup sehat, maka bukan hanya nafas ya, makanya saya tidak menyebut misalnya kalau Kungkung memang dia mau menunjukkan keajaiban olah nafas jadi orang diabet nggak diajari diet né? nggak diajari misalnya jangan makan nasi enggak, makan seperti biasa gitu Kenapa karena dia yakin banget saya mau tunjukkan di keajaiban olah nafas ini loh makannya sama <gak -2> nggak pakai pantang-pantang tapi gulanya turun berarti ini nafasnya ajaib gitu ya kalau saya kan namanya konsep saya kan kesembuhan holistik atau functional medicine jadi, kalau orang diabet, ya, low karbo ya, sehingga nafasnya, misalnya, nggak usah ngeten-ngeten banget. <laughs> ya, jadi ngeten juga, nafasnya, Pak. Ya, dalam arti, sehari lima kali, ya, sehari sekali dua kali, dalam arti kita ada waktu untuk body stretching. Jangan cuma nurunin gula, ya, saraf dilenturkan juga, ya, olahraga juga, nanti sore aja jalan kaki juga. Jangan ngejar olah nafasnya, lalu nggak sempet olahraganya. Bagi saya, olahraga tidak menggantikan olah napas tidak menggantikan olahraga. Jadi maka ada body stretching tiap pagi itu pasti ya. Sore saya jalan kaki lagi udah lama agak berhenti ya. Ya, rata-rata gulanya naik lagi mesti jalan kaki lagi 40 menit sore hari. Nah, kalau ada kanker ya, maka sekali lagi ini kan tadi kankernya paru-paru, yang diserang paru-paru. Olah nafas di dua, udah pagi sore pagi sore pagi sore tapi pola makannya mungkin, mungkin juga sudah tahu kali ya kalau orang orang kena kanker apalagi di WA grup kanker ya. Maka eh, kita ketik aja kanker jarot. Masuk YouTube ketik kanker jarot itu modul 20 ya. Mulai dari 21 Pak Bobo Runtu ngajari makanan sehat untuk kanker ya. Karena Pak Bobo Runtu itu sudah 30 tahun tidak relaps kanker otak dan juga Pak Warunto itu autoimun, Pak Warunto diabetes juga, Pak Warunto kena ginjal juga. Karena dulu makan ngawur, ngerokok, gadang, dan segala macam ya. Di umur sebelum 30 tahun. Sekarang dia udah 61 tahun ya. Jadi udah 32 tahun sebenarnya dia dulu kenaknya sebelum 30 ya. Jadi yang kanker ya ikuti 21 ini makanan sehat secara umum. Nanti ada 20 misalnya 4 sistem imun melawan kanker, nanti 20 berapa ada soal jus dan seterusnya ya, itu untuk makanannya. Nah, kalau disimak itu protein sehat kanker. Saya makan karbonya yang mana? Ya sudah, ketik aja karbo kanker jarot. Nanti pasti muncul pelajaran soal karbohidrat, berarti itu modul 22. Ya, modul 22 itu karbo protein dan karbo sehat untuk kanker. Jadi Kesembuhan holistik yang saya ajarkan tidak melulu olah nafasnya. Jadi, kalau sekarang ada kanker, ya, makanannya makanan kanker, lalu uh, olah nafasnya dijalanin. Ya, nanti kan batunya hilang, ya, karena sistem ilmunya naik, paru-parunya membaik, ya, batunya hilang. Ya, kombinasi antara olah nafas, olah menu, olah tidur, ya, pelajari juga. Modul deep sleep jadi nggak usah urut ya, sebenarnya beberapa modul tidak harus urut ya. Jadi bisa bersamaan misalnya masalah nah, tidurnya sih 8 jam tapi dip sleepnya cuma 10 ya nggak sembuh-sembuh ketika aja deep sleep jarot ya. Ada dua modul, nah, itu modul deep sleep itu modul 12. Simak aja 12A lalu 12B ya supaya kita bisa dapat tidur yang baik. Tidur yang baik, regenerasi sel terjadi, ya nanti kankernya sembuh. ya olah nafas minum dua, tahan sekuat mungkin, sampai saturasinya turun, hipoksia, maka nanti namanya survival circuit itu bangkit. Survival, survival itu manusia tuh Tuhan ciptakan bukan manusia aja ya binatang ya, itu punya namanya survival circuit. Makanya manusia nggak punah-punah, yaitu sistem dalam tubuh yang di dalamnya ada natural killer cell, T cell. Ketika merasa darurat, dia bangkit. Nah, kadang kalau orang paru-paru udah setahun, dua tahun, apalagi tiga tahun nggak sembuh-sembuh, bahkan mungkin tubuh berpikir tidak untuk sembuh. Apalagi kalau perasaan lapor sama otak, ya sudahlah mati aja lah. Ya, khawatir, cemas. Itu kalau anda simak, ya simak modul yang judulnya Jebakan Kematian. Ya, ketik jebakan kematian jarot waktu itu yang saya bahas kanker sih ya jebakan kematian oleh kanker jadi begitu ini jebakan kematian oleh kanker modul 27 begitu orang sakit apapun juga ya termasuk autoimun kanker temannya meninggal teman kanan kiri meninggal kayak orang kena covid aja kanan kiri dipanggil kanan kiri dipanggil aduh anak saya kena covid delta belum vaksin lagi Tiga, tiga minggu sesak nafasnya, tapi itu juga menyadarkan saya menghargai nafas karena saya lihat bagaimana orang susah bernafas. Istri saya ketularan pingsan di kamar mandi. Pembantu saya tergeletak. Singkat cerita, aduh, nah, banyak orang COVID, akhirnya kehilangan harapan, putus asa. Itu nggak akan sembuh, sudah pasti kenapa? Karena survival sirkuitnya nggak hidup nah kadang kita paksa tubuh kita apalagi kalau misalnya gini sakitnya itu udah lama ya diabetes udah 5 tahun ah sudahlah dokter juga bilang nggak bisa sembuh udah makan obat aja udah seumur hidup ini nggak akan sembuh gitu ya jadi tubuh kita otak kita itu sama ketika otak kita berpikir tidak bisa sembuh maka tubuh pun tidak ada usaha kesembuhan nah waktu kita olah nafas, rimhof dua tahan nafas, saturasi turun katakanlah sampai empat puluh itu tubuh itu kayak berpikir darurat ini jarang terjadi, ini darurat, gitu, ya kayak dihentakkan. Atau kalau Ibu Bimbab menggunakan metode direndam air es, direndam salju. Cari salju, dilobangin, sebelumin ke situ. Orang kanker. Takut, takut ya takut, tapi sampai kan olah nafas. Tarik, buang, tarik, buang. Bayangkan, itu bukan es, itu air hangat. Bayangin, pokoknya tarik, buang, sampai tidak kedinginan. Nah, waktu kedinginan itu, atau boleh juga dibalik, bukan kedinginan, kepanasan, masuk sauna maka tubuh itu masuk dalam kondisi tubuh berpikir. Ini tidak biasa terjadi. Ini bahaya ini. Maka survival sirkuitnya bangkit. Nah, itu yang dicari dalam sauna, dalam mandi air es, dalam diov 2. Ketika survival sirkuitnya bangkit, natural killer selnya aktif, dia bunuh semua kanker yang sel kanker yang rusak. Sudah, enggak pakai kemo, enggak marah, radiasi, ya sembuh tapi kemo radiasi tidak salah ya. Saya tidak anti kemo, anti radiasi, cuma saya mau men menyalat, men menekankan aja banyak teman-teman yang tidak kemo, tidak radiasi, ya ada yang sembuh juga. Artinya kemo dan radiasi bukan satu-satunya tapi salah satu alternatif kesembuhan ya. Dan juga untuk sembuh dari diabetes, pakai sebentar sambil tisu ya. Pernafasan empat dibanding whiskey breathing efektif yang mana untuk deep sleep? Oke okay. dalam klasifikasi nafas istilah water breathing, whiskey breathing, coffee breathing itu diberikan oleh Lukas Rockwood ya. Jadi saya belajar olah nafas itu satu Wim Hof, kedua John kabat sin ketiga Lukas Rockwood. Sekarang saya mulai belajar dari dokter stand Eckberg, Stephen atau stand Eckberg itu keren juga ya. Ya, dokter mengajarkan olah nafas. Nah, dalam klasifikasinya Lucas Rockwood, maka whiskey breathing itu buangnya lebih panjang. Misalnya 46 kalau di Mas maskungung ada ritme 46. Atau maskungung juga mengajarkan ritme 1 banding 2. Jadi kalau tarik 2 detik, buangnya 4. Tarik 3, buangnya 6. Tarik 4, buangnya 8. Tarik empat 6 enam aja itu udah masuk biski breathing. Nah di dalam biski breathing itu juga termasuk olah nafas segitiga. Jadi kalau misalnya pak olah nafas empat dibanding briski breathing mana yang lebih efektif 478 itu briski breathing. Dalam briski breathing ada olah nafas segitiga. Dalam olah nafas segitiga ada berbagai ritme empat tujuh delapan, delapan kalau udah udah seperti itu saya nggak ngikutin terus terang karena saya yang adalah Lukas Roklu dan John Kabat Sin, bahkan John Kabat Sin itu lebih menekankan pada rasa. ya. Jadi, selama itu olah nafas segitiga, yang saya praktekkan juga adalah 888 Jadi, imbang. Tarik 8, buang 8, 7 -8, ya. Sedangkan mau ritme-ritme yang lain, Anda bisa belajar di Google, atau Anda belajar di olah nafas ritme. ya. Terus terang, kalau... Olah nafas, ritme memang sebenarnya kalau punya sakit tertentu. Nah, saya sakitnya kan cuma diabetes. Terus terang, saya mengajarkan terutama yang saya hidupi, ya, karena kalau yang dihidupi itu nggak pernah lupa. Saya butuhnya sebagai orang diabetes, Wim Hof, lalu MBSR, ya, dengan whiskey breathingnya nya satu banding dua. pola nafas ketiga, saya jarang lakukan. Nah, itu aja sembuh, ya, sudah gitu ya. Tapi waktu saya dulu awal-awal menyembuhkan diri untuk diabetes saya juga rajin olah napas segitiga yang imbang sama kaki 888 selanjutnya ada berbagai macam jenisnya banyak banget karena kalau saya belajar di John Kabat Sin dia berkata gini ujung-ujungnya itu banyaknya ritme dua dua dua setengah dua setengah lima lima empat enam empat delapan empat empat empat delapan tiga enam enam dua belas Segitiga ada 478 476 482. Tuh, macam-macam John Capozzi bilang ujung-ujungnya nanti sebenarnya adalah kembali kepada nafas seperti bayi yang baru lahir, tarik buang sama water breathing. Yang penting hatinya tenang, pikirannya tenang. Jadi kalau John Capozzi bilang setelah 50 tahun olah nafas, bagi dia olah nafas itu perjalanan spiritual dimana yang pentingnya bukan nafasnya, yang penting spiritualnya nah itu penekanan dari saya ya tapi untuk kesembuhan tertentu dengan ritme tertentu nanti saya panggil Mas Kunggung untuk webinar pola hidup sehat ya biar dia ngajarkan sekarang saya bikin kelas di mana Mas Kunggung ngajar saya ikut belajar juga ya banyak detail-detail yang bagus logis dan ilmiah ya jadi eh, nanti walaupun saya sudah tahu pun saya malas ngajarin kalau saya hanya tahu tapi tidak praktek ya lebih baik saya panggil ya seperti juga kayak misalnya saya sarjana pangan, tapi Pak Bawur lebih pinter, ah panggil dia aja lah daripada saya ngajarin terus gitu kan, mosok saya ngajarin semuanya, <laughs> ya, oke jadi untuk hal itu saya jawab gini dulu ya sambil sorry ya sebentar saya off dulu. Jika saya patah tulang olah nafas apa? Kalau patah tulang yang penting itu bukan olah nafas, ya, tapi asupan kalium, kalsium. Mau pakai superman boleh, kalau mau pakai makanan langsung ya kalium. Kalau kalsium terutama ada di, kalsium ada di air kelapa. Kalium ada di pisang. Kalium dan kalsium dibutuhkan untuk kesembuhan tulang Nah kalau saya lebih suka alam itu kayak misalnya pisang. Yang bikin siapa? Kan Tuhan. Air kelapa yang bikin siapa? Tuhan. Kayaknya bukan kayaknya sih kalau saya yakin banget ya buatan Tuhan tuh lebih bagus daripada buatan manusia maka suplementasi dari alam langsung itu pasti lebih bagus cuma ada orang yang misalnya penyerapannya kurang sehingga butuh suplemen nah penyerapan itu berarti bicara metabolisme metabolisme itu efektif disembuhkan lewat olah nafas makanya olah nafasnya sebenarnya satu kesatuan dari Wim Hof 1, Wim Hof 2, lalu untuk ketenangan batin itu keseimbangan hormonal. Jadi kalau saya, analisa saya, pendapat saya terhadap olah nafas Wim Hof 1 dan 2, itu metabolisme. Metabolisme itu seperti membuat tubuh alkali, lalu eh, pH tubuh, ya tubuhnya alkali, saturasinya naik, eh, antiinflamasi. Nah Di sini kalau orang sakit tulang, biasanya ketika habis operasi, nyerinya muncul. Nah Nyeri itu juga bisa inflamasi. Maka Wim Hof cocok buat anti nyeri. Sehari cukup dua kali. Wim Hof itu untuk anti inflamasi. Untuk juga menambah jumlah sel, sel darah. Kalau Anda simak workshop modulnya Wim Hof 3A, 3B, 3C, sampai 3G, itu menjelaskan bagaimana olah nafas Wim Hof bisa menaikkan sel darah. Bisa anti inflamasi. Nah, sekarang balik lagi ke tulang. Untuk sembuhnya tulang butuh kalium kalsium. Asupannya dari natural saya lebih mengajarkan begitu, gitu ya. Saya lebih mengajarkan yang murah, sehat, alam. Kalau penyerapannya kurang, penyerapan itu berarti bicara metabolisme akan diperbaiki dengan olah nafas. Memang kesembuhan lewat nafas, lewat makanan alam itu pasti lama. Bahkan kalau bicara paling cepatnya atau paling pesimisnya, kalau menggunakan ilmu. Plastisitas otak, di mana kesembuhan juga bisa dimulai dari otak. Misalnya stroke, karena saraf-saraf yang mengatur gerakan kaki ada yang terputus, atau stroke di otak. Yang stroke di otak itu yang rusak bagian ngatur jalan kaki. Jangan khawatir. ya Anda simak mode plastisitas otak dan stroke, saya jelaskan, otak itu misalnya sekian triliun atau sekian miliar sel otak, ada otak cadangan gimana kalau kita itu latihan itu bisa menyambung neuron satu dengan neuron yang lain menyambung sebuah fungsi atau sinapsis nah fungsi itu kadang ini kalau otak yang bagian rusak nggak bisa dibetulin, maka otak bisa manusia bisa mengatur sebuah fungsi baru otak baru ya otaknya sebenarnya udah ada di situ juga cuma belum dibangun belum dibentuk nah teori plastisitas otak yang terbaru itu harapan untuk kesembuhan karena ternyata otak kita itu bisa dibentuk, dilatih, bahkan dibentuk kayak bikin talenta baru juga bisa. Kalau saya udah buktikan, waktu saya belajar plastisitas otak, sejak kuliah, SMA, kuliah, nggak pernah nulis, saya dites tipe auditori, belajar pakai telinga, nggak suka baca betul banget, waktu, waktu saya dianalisa seperti itu, karena waktu SMP, SMA, kuliah, kalau mau ujian, saya pinjem temen yang melankolik, yang suka nyatet lalu saya fotokopi. Jadi saya nggak bisa nulis. Waktu saya jadi motivator, lalu gabung di asosiasinya para motivator, mulai belajar NLP, MNLP, saya ambil esensinya saja, belajar plastisi otak, bahwa bakat baru, ya bakat baru, ya bukan DNA. DNA itu orang tuanya bakat musik, anaknya bisa musik. Tapi ini orang tua tujuh turunan ke atas nggak bisa musik. Anaknya bisa jadi pemusik. Kalau dia latihan sama juga saya latihan menulis kenapa? Karena di otak terbentuk sebuah jaringan neuron yang baru yang bisa yang jaringan itu dihidupkan dibentuk untuk fungsi menulis atau musik. Nah teori plasdisitas itu membawa harapan pada kesembuhan. Kalau begitu orang tidak jalan bisa jalan dong bisa ya di otaknya dibentuk sebuah jaringan yang mengatur fungsi berjalan. Nah, masalahnya berapa lama itu jaringan terbentuk? Paling cepat 6 bulan. Jadi teman-teman kalau mau sehat tanpa obat sabar ya. Ya, sabar. Kalau 6 bulan lagi baru sembuh. Lebih cepat itu anugerah. Kombinasi ya obatnya lepasnya pelan-pelan. Tapi ada harapan, tapi memang ya lama. Kecuali mujizat ya, lumpuh ikut kebaktian langsung berjalan gitu ya itu namanya mujijat ya kita ajarkan juga modul 15 ya kan Soul miracle and healing kalau bu Sinta bilangnya kesembuhan spontan tapi kesembuhan spontan itu kan bisa juga dari mental dari sugesti sugesti itu gini loh ada orang lumpuh rumahnya kebakaran Turun dari kasur, jalan keluar ke halaman, <laughs> sampai halaman, deprok lagi gitu ya, ya dia bener bilang, waduh, malaikat gitu ya, atau sugesti, itu namanya kesembuhan spontan. Kesembuhan spontan itu kadang balik lagi, kambuh lagi juga, karena bukan dari akarnya dibentuk. Jadi kalau kita mau kayak tulang balik ke tulang patah, ya kan? tulang yang baru butuh waktu dibentuk ya sampai kuat betul-betul jadi kalau masih anak lebih cepat ya karena anak regenerasinya masih bagus anak digip sebentar udah kuat udah bisa naik kalau udah umur ya udah tulangnya nyambung sih tapi kayak ada bekasnya nah itu butuh waktu ya jadi baik lagi ke olah nafas e, apa maka semua modul satu kesatuan Wimco perbaiki metabolisme nah MBSR, MBCT itu lebih ke arahnya yang disasar itu keseimbangan hormonal. Karena banyak penyakit itu muncul dari ketidakseimbangan hormonal. Hormonnya nggak seimbang, hormonnya kacau. Hormon kacau, imun kacau. Karena imun kacau, antibodi nyerang diri sendiri, jadi autoimun. Hormonnya kacau, hormonnya kacau, natural killer cell-nya mogok. Ya, ya, kanker menyum kita muncul, karena sel yang membelah error nggak dibunuhin, nggak dihancurkan. Atau malah sel Natural killer selnya marah, ya. Sel yang bagus diserang, udah kayak autoimun juga. Maka autoimun pun jenisnya macam-macam. Pertanyaannya yang dijawab sendiri oleh John Gabbat, seorang dokter, seorang psikiatri, dokter dari Fakultas Kedokteran MIT. Kenapa hormon kacau? Kenapa hormonnya kacau? Maka jawabannya karena perasaannya kacau. Kemas, khawatir, curiga, cemburu, diganati peristiwa traumatis, suami selingkuh, perusahaan bangkrut, anak memberontak, mertua meres, mertua membuli, dan seterusnya. Masalah kehidupan. Maka simak juga modul saya, judulnya apa? Sekolah Kehidupan. Supaya kita sudah olah nafasnya tenang, itu teknik nafas. kan? Makanya Jorga Bacin bilang, ujungnya adalah perjalanan spiritual. Nanti kalau sudah sampai di perjalanan spiritual, Nanti nafasnya bisa apa saja, mau 478, mau 888, bahkan enggak usah 478, enggak usah segitiga. Water breathing, apa itu water breathing? Tarik buang jumlahnya sama. Kembali jadi kayak senci, yang sudah ratusan tahun, dan juga menyembuhkan banyak orang. Ditipu sepatu pakai senci. itu ya. Tarik buang jumlahnya sama, pelan-pelan, nikmati. nah Sebenarnya gini, ini. ada orang yang kena kanker lebih banyak dipicu karena makannya ngawur. Ya, begitu makanya dibetulin sembuh. Ada orang sakit, makanya sehat nih. Kayak Gavrila kan bilang, dia bilang sebelum kena kanker dia makannya sehat gitu. Tapi dia ambisius, stres, makanya begitu olah nafasnya yang arah membetulkan stres, ya kankernya sembuh. Jadi sebenarnya orang sembuh dari kanker pun atau dari sakit pun kayak diabetes, kenapa turunan? Ya udah terima aja anugerah warisan ya kan. Namanya turunan. Ibu saya diabetes, ya, saya mewarisi gitu. Tapi kalau bisa ingin nih, bapak ibunya nggak ada yang diabet. nih, ya berarti hanya pola makan. Nanti pola makan dibetuli, wah kapang banget itu. Begitu makan sehat aja sembuhkan gitu kan. Jadi tiap orang penyebab sakitnya beda-beda. Ada yang pola makannya benar nih, tapi dia mulai kena diabetes. Nah, bapak saya tuh, bapak saya nggak diabetes, ibu saya diabet dari umur 35 suntik insulin menomobat. Bapak saya nggak, umur 70 masih kerja, kerjanya jaga jaga museum di Solo Radia pusaka menggantikan bahadi yang masuk penjara karena menurut saya ya di kambing hitamkan Bapak saya menggantikan. terus di museum kan ada barang yang hilang sebelum Bapak saya jadi kepala museum tapi pada zaman Bapak saya menggantikan itu mahasiswa demo tabuh kentongan ya kan maling maling Bapak saya di BAB bawa ke kantor polisi <laughs> ya singkat cerita bebas murni wong ke barang hilangnya ya. Jadi bukan hilang ya. Yang asli diambil, dibersihkan, selalu dikembalikan. Waktu dikembalikan itu diganti yang palsu gitu ceritanya itu kira-kira begitu ya. Ada pihak tertentu yang menawarkan jasa membersihkan kira-kira gitu ya. Terbukti itu terjadi sebelum bapak saya. Jadi bebas murni ya udah. Tapi gara-gara itu diabet gulanya 500 600. Sudah naik kagak turun-turun. Nah, apa itu? Diabetnya dipicu oleh apa? Stres ya kan. Ya maka Ketenangan batin yang menyembuhkan, nggak usah pakai diet, ya. makannya sama aja, karena yang memicu, jadi yang memicu sakit itu beda-beda. Makanya kita harus eksplorasi. Kalau ikut modul demi modul, nanti akhirnya pasti anda akan ketemu kalau ikutin ceramah saya terus itu ya. Berarti saya sakit karena ini nih, gitu ya. Modul inner healing tuh, simak, gitu ya. Atau yang citra diri, self image. Ah, berarti saya yang ini nih pemicunya, ya. Kalau istilahnya ibu cinta itu cinta dari Tuhan, ya pesan cinta dari Tuhan untuk penyakitku. Sebelum pesannya ketemu mana bisa sembuh? Ambil lagi, ambil lagi. Sampai nanti nangkep nih pesan Tuhan nih, iya supaya saya jadi orang yang baik. Kemarin saya jahat nih maka gulanya naik turun gitu ya. Udah begitu baik kan sembuh mau minum obat apa aja hatinya jahat udahlah gulanya naik terus lah akan gitu kan mau minum obat kayak apapun bapak saya di BAB selama proses begitu ya gak turun-turun mau minum obat sampai dosis berapapun ya gak bisa turun prosesnya selesai bebas murni tindakannya sembuh sendiri kan gitu jadi makanya itu perlu men mencari hikmat Tuhan izinkan saya jadi sakit itu pemicunya apa ya gitu loh ya itu nggak mudah karena bisa juga malah nambah sakit seolah-olah kayak kita itu disalahkan gitu kan makanya John Baptist juga bilang nggak boleh self judgment nggak boleh menyalahkan diri sendiri kalau toh akhirnya ketahuan punya salah maka selesai justru diselesaikan ya selesai itu ya gini ya sudah karena yang penting kan saya hidup lebih baik lagi gitu ya jadi malah berterima kasih Tuhan karena gara, -gara diabetes ini jadi orang yang sabar, kita berterima kasih dengan sakit yang kita alami. Itu namanya masalah selesai. Ya, masa lalu selesai. Maka hal nah, hal seperti ini itu disimak diajarkan di modul berapa? Modul 15, 16, 17, modul 9. Itulah kenapa sakitnya tulang, sakitnya diabetes, Anda perlu juga modul yang namanya inner healing. Apalagi minum kista kanker autoimun. Aduh itu modul yang mutlak dan wajib ya. Mutlak dan wajib. Oke, saya lanjutkan lagi waktu tarik nafas kenapa hidung terasa dingin? Ya, itu biasa, dingin, kesemutan, kringingen, ya itu masuk dalam simptom daftar kalau di modul workshop 1 itu diajarkan, ya itu hal yang wajar, nggak perlu khawatir bahkan sampai kesemutan sampai ada kayak semut yang bergerak, ya itu nggak masalah ya karena kita pertama kali tubuh bereaksi. Bisa penyebabnya, bisa macam-macam. Bisa oksigen yang berjalan lancar, lalu muncul simptom atau rasa. Bisa ada penyumbatan, ya pembuluh darah, bisa juga. Bisa juga pembuluh darahnya melentur. Karena kalau Anda simak di modul, bagaimana, terutama Wim Hof, ya waktu saya menjelaskan mengenai teori hipoksia oleh David dan segmental itu ada tiga orang ya yang memenangkan Nobel mengenai teori hipoksia. Lalu ada researcher dokter ya PhD yang menjelaskan met, olah nafas Wim Hof dengan teorinya Nobel mengenai hipoksia. Nah, itu diantaranya olah nafas Wim Hof itu melenturkan dan meng, ini bukan membesarkan ya lentur. Jadi kayak kayak mengembang gitu. Nah, waktu mengembang itulah bisa kayak keringigen atau kayak dingin, di mana terjadi pelenturan pembuluh darah dan seterusnya. Ya, kalau ada simak di modul, urut nanti akan ketemu penjelasan-penjelasan yang lengkap. Ya, berapa jarak waktu olah nafas ini selesai makan? Ya, oke. Okay. Kalau baru makan, ya satu jam setengah kira-kira biar dari lambung dia pindah ke usus. Kalau paling bagus sebelum makan, ya. Kalau olah nafas sebelum makan. Kalau Indonesia Tengah, Indonesia Timur, luar negeri di mana peta 530 itu udah jam 9, udah selesai sarapan ya Anda pola napas sendiri, mungkin login hanya untuk uh, bertanya ya. Pak supak tubuh saya berasa lebih hangat jika whiskey breathing. Ya, itulah kenapa namanya whiskey breathing. Ya. Water breathing itu tarik buang sama kayak senci, tarik buang sama. Kecuali senci modifikasi, karena ada orang yang juga mengajarkan ya, dia pengajar senci, tapi dia nggak bilang ini senci, ini apa gitu ya. Pokoknya tahu pasiennya begini, oke okay, segitiga. Nah, banyak pengajar-pengajar olah nafas untuk kesembuhan itu memang betul-betul menguatkan batinnya ya, batinnya kuat. Jadi pasien ya, cuma ditumpangi tangan aja, dipegang tangannya atau ditumpangi tangan, dipegang tangannya kamu 478 gitu. Tapi pasien yang lain sama-sama kanker, kamu 88. Pasien yang lain gitu ya. Jadi beda-beda. Tiap orang itu beda-beda. Ya. Kalau mau ilmiah, saya cocoknya mana? Yaitu ikut camp yang saya dengan Mas Gunggung ya. Itu walaupun tapi yang kebugaran baru tutup pendaftaran ya. Ada lagi nanti kanker itu kan dites. Teman-teman akan dites dengan alat HRV, EEG untuk menentukan tipe yang cocok. Kalau saya kan nggak ngajar-ngajarin begitu, nah maka saya ajarkan apa? Body scan aja 10 hari berturut-turut, sampai kepekaan itu muncul. Ketika kepekaan itu muncul, anda tahu yang cocok yang mana. Nah itu juga yang diajarkan oleh John Kabat-Zinn. Maka dia modul satu itu body scan. Ya, body scan itu menjadi modul satunya John Kabat-Zinn. Itu udah dua minggu tiga minggu ya itu aja tiap praktek pagi ya itu aja. Emang olah nafas itu harus sabar setelah kepekaan ketemu yang cocok, nah, ya itu kan makanya sampai sampai nanti tubuh sembuh itu bisa 6 bulan, ya sabar-sabarlah kita itu masih lama kok. Saya kan umur baru 60. kalau enam bulan lagi sembuh katakan, habis itu kan masih 60 tahun lagi. gitu aja pikirnya, jadi memang. Tapi yang pasti begitu anda ikut program, anda nggak bertambah parah. Misalnya saya kena kanker nih, fonisnya 6 bulan lagi mati. Ya kalau anda termakan oleh fonis itu, anda mati beneran mohon maaf ya tapi anda nggak boleh termakan oleh vonis karena itu itu simak modul yang namanya jebakan kematian anda harus punya harapan sembuh saya bisa sembuh jangan berdoa Tuhan sembuhkan saya tapi berdoalah Tuhan terima kasih Tuhan memberi kemampuan pada tubuh manusia termasuk saya regenerasi sel terima kasih Tuhan saya sembuh terima kasih Tuhan sembuhkan saya jadi beda ya kata katanya beda Ketika Anda yakin sembuh, Anda sembuh. Anda berdoa minta sembuh berarti Anda yakin menuju kematian. Jadi, saya sedikit berbeda, mengajarkan mungkin orang lain mengajarkan, atau pendeta, ustadz, "ya, berdoa minta kesembuhan gitu ya." Kalau saya enggak, saya mengajarkan untuk berterima kasih bahwa Tuhan akan berikan kesembuhan. Kalau kamu minta segala sesuatu, percayalah, kamu sudah menerimanya, maka kamu akan menerimanya, atau ada tertulis bahwa segala sesuatu yang kamu inginkan doakanlah di dalam ucapan syukur. Ya, bukan tangisan, bukan tatapan. Ya, mungkin kita menangis kayak saya ya rugi 240 miliar ya nangis. Anak bungsu yang wajahnya kayak saya kena Covid belum vaksin, sesak nafas 3 minggu ya. Doa ya nangis-nangis. Menangis itu manusiawi, mau menangis menangislah. Tapi saat nangis itu saya berkata Tuhan, Aku tidak akan lepas kepercayaanku kepada Tuhan. Kalau saya ingat momen-momen itu aja kadang saya sekarang masih kayak nangis lagi. Gimana anak? <tuk> Nafasnya tersengal-sengal. Covid Delta, rumah sakit penuh semuanya. Pingsan di lantai badannya dingin. Saya nggak tahu dia hidup atau mati sebenarnya. Sampai saya hanya doa Tuhan hidupkan anak saya dia belum banyak berbuat baik dalam hati masih muda pelayanannya belum banyak saya bukan sombong tapi kayaknya saya amalnya udah banyak Tuhan panggil saya aja Tuhan hidupkan anak saya ya sudah nggak tahu mau doa apa itu waduh ya namanya seperti itu ya kondisinya nah singkat cerita ya anak sembuh itu kan waktu Covid Delta itu kan dramatis banget ya antivirus kosong, obat anti covid kosong, ya mau gimana lagi? Ya. Tapi ya lembah-lembah air mata itu dilewati. Tapi pada saat seperti itu doanya pun kalau toh saya minta Tuhan hidupkan anak saya, Tuhan panggil saya, tapi selebihnya saya doanya itu ucapan syukur, Tuhan terima kasih apapun yang terjadi itu yang terbaik. Ya, puji Tuhannya. Anak saya hidup dan saya nggak dipanggil panggil gitu ya. Tapi saya pernah menawarkan diri Tuhan hidupkan anak saya, Tuhan panggil saya. Itu jadi momentum sekarang di dalam hidup saya. Momentum dimana ingat loh kamu udah nawarin diri tuh ya. Jadi kalau sekarang itu kamu nggak dipanggil itu perpanjangan kira-kira gitu. Oke kita lanjutkan lagi. Vertigo, olah nafas yang mana? Semuanya olah nafas itu sekali lagi. Vertigo, asam urat, kolesterol, kanker, minyum, diabetes, semuanya satu kesatuan. Cuma ada penekanan. Kalau anda belum bimco, belum yang lain, ya nanti yang lain nggak maksimal. Tapi orang-orang vertigo, ya olah nafas yang serial, water breathing, ketenangan batin. Plus body stretchingnya, walaupun anda akan goyang, anda harus latih. ya seperti body stretching setiap pagi, yang berdiri kaki ke depan, kaki ke belakang, ya itu untuk keseimbangan vertigo karena otaknya ada yang ketidakseimbangannya terganggu. Nah, yang vertigo waktu body stretching yang butuh keseimbangan, Anda cari kursi buat pegangan. Tapi dilatih itu terus setiap hari sampai Anda nanti kalau udah pegangannya lepas, berarti vertigonya sembuh. Oke, saya kasih contoh ya kesaksian. Oke, atau sebentar dia kepanjangan saya stop dulu.